Sedikit waktu mempertemukan Sedikit kata tak sempat ku ucapkan Tetaplah menjadi dirimu Tetaplah menjadi kamu Dirimu yang pernah singgah Di dalam hatiku Menjadi mawarku Yeah. begitu ku tak tahu kan begitu ku tak tahu kan begitu Pernah aku menyangka, hanya sesingkat ini perjalanan asmara. Kuranganmu, perjalanan nasmaraku denganmu. bersama selamanya denganmu tentang bahagia seutuhnya denganmu jalani kisah ke ke Lampung, Sedikit waktu mempertemukan Sedikit kata tak sempat ku ucapkan Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah menjadi kamu Bahagialah selalu Bahagialah selalu Bahagialah selalu hmm. Tetaplah menjadi dirimu Tetaplah menjadi kamu